kedekatan Marcel dan seren Evangelista semakin mesra dua publik figur yang besar lewat satu acara yaitu Marcel dan seren Evangelista Sekiranya dua sejoli ini bisa kita samakan dengan kisah percintaan Billy dan Syahnas Yang dekat dan besar dalam satu acara bareng Tingkah kocak dan banyolan-banyolan Marcel membuat betah siapa saja yang ada di dekatnya Dalam satu acara, Celine sempat bertanya pada Marcel Apa sih yang kamu sukai dari aku? Tanya Celine Celine itu bertanggung jawab, tidak pernah mengeluh Dan seorang ibu yang kuat dan mandiri, jawab Marcel Widianto dalam video yang tayang pada 14 Juni 2022 Marcel dan Selin saling memuji satu sama lain Bakawulah muda yang sedang di madu asmara Sampai kapan gimmicknya kapan berakhir gimmicknya komentar netizen yang budiman kalau kita cermati pandangan mata Selin dalam banget ke Marcel Kalau aku tuh gimana yang kamu suka tanya Marcel kalau kamu tuh baik, humble, bekerja keras Bertanggung jawab sama keluarga Jawab Selin Saling memuji satu sama lain Mengungkapkan isi hati kepada orang lain Apalagi orang yang disukai Pasti akan membuat hubungan semakin mesra Kesempurnaan itu susah dicari Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Dan yang paling terpenting adalah baik hatinya Ungkap Selin evangelista kepada Marcel Widianto